Asangka so satu Ya. Ya. 3 3 bola, tiga sama Tiga, empat Tiga bola, empat sama Empat no. <coughs> sama 5,